Ya, Agak, itu topik yang... Topik <laughs> itu kata Sedina Ali, saya eh, eh, heran. Ada dua hal yang pasti, tapi seakan-akan tidak pasti orang tidak ini. Ada juga eh, hal yang tidak terlalu baik. Tapi orang yang menganggap itu baik sekali. Hmm. Yang pasti yang orang lupakan tidak itu adalah kematian. Pasti tapi orang sering lupakan Orang sering lupakan Kita dia bilang mengantar orang Pergi ke kuburan Seakan-akan satu waktu kita tidak akan Diantar orang, kita lupa Terus ada sesuatu Yang sebenarnya tidak, tidak Sepenting apa Yang dianggap orang itu penting Sekali, apa itu dunia Orang anggap terlalu Penting ini Sehingga dia memburu dunia Padahal sebenarnya itu tidak terlalu penting. Hmm. Ya, ada yang lebih penting bahwa dia harus menjadikan dunia itu buruannya untuk mendapatkan sesuatu yang indah di akhirat. Dan untuk ke akhirat oh, kita itu. harus melewati kematian. Kita harus, nah, untuk Ke akhirat kita harus mati. Kita tidak bisa tidak mati. Seandainya ada orang yang eh, tidak mati, maka yang paling wajar tidak mati itu Nabi. Hmm. Karena dia dibutuhkan semua orang. Tapi itu pun itu pun mati. Hmm. Tapi memang menakutkan ya Bih, kematian itu? Eh, bisa dikatakan menakutkan, bisa dikatakan menggembirakan tergantung dari apa. Ada sahabat Nabi, eh, Sayyidina Ali waktu mau meninggal waktu di ini dia dia dia, ber, dia berucap, eh, sungguh bahagia aku. Aku telah memperoleh kebahagiaan karena mati dalam syahid. Bilal mau wafat ...dia berucap... ...Gadan al ahli ...besok saya akan bertemu dengan kekasih di dunia sahab. Ada orang bahagia karena merasa dirinya... ...sudah siap dan mempersiapkan diri untuk itu. Ada orang yang tidak siap... ...tidak mempersiapkan diri... ...dia, dia merasa pada saat-saat saat akan meninggal... ...dia merasa bahwa tempatnya di sana... Lebih buruk daripada bertempatnya di sini. Hmm. Tapi kalau dia yakin bahwa itu saya di sana, dia pasti akan gembira. Akan... Tapi bukankah sempat ada proses penggambaran sakratul maut yang seolah-olah digambarkan itu memang menakutkan? Ah, Semua orang mengalami sakratul maut. Ya, tetapi eh, ada suasana yang, yang bisa meringankannya, ada suasana yang bisa memberatkannya. Eh, semua orang kalau dipotong tangannya akan perih. Tapi kalau dibius terlebih dahulu. Terasa. Tidak terasa. Kalau disiram air jeruk. Tambah perih. Tambah perih. Bius itu adalah amal baik. Selama Anda melakukan aneka amal baik. Maka sewaktu dicabut roh. Itu tidak terasa sakitnya. Karena apa? Yang terbayang. Oh itu saya itu. Orang-orang yang, yang soleh yang akan meninggal ditunjukkan tempatnya. itulah Malaikat-malaikat akan datang berkata, jangan sedih, jangan takut. Jangan sedih menyangkut eh, apa yang kamu tinggal, kami yang urus mereka. Jangan takut menyangkut apa yang kamu hadapi. Jadi memang berat, tetapi ada faktor yang meringankan dan menyenangkan. Nah, sedangkan yang sakaratul maut yang berat itu, karena ada faktor yang menjadikan dia berat, dia lihat malaikat dengan gambaran wajahnya, dia melihat sakitnya dicabut. Itu sebabnya Al-Qur'an menyatakan wa wa ada malaikat-malaikat yang mencabut roh-rohnya, tidak mau keluar, dicabut dengan keras, tapi ada juga yang dielus-elus. Naza itu gambaran dari cabut. Kita lupa bahwa ada nasihat, nasihat mengelus-ngelus sehingga anda terasa bagaikan tertidur nyaman. Nah, kita biasa seringkali ketika berbicara tentang kematian ingin memberi peringatan sehingga ditakut-takuti dalam arti apa? Apa yang menakutkan itu ditambah lagi ditambah ketakutan kita sehingga ini. Padahal sebenarnya kita jangan. Men, jangan seimbang lah. Hei, bisa nyaman, bisa ini ya? Kan itu, hmm. itu cuma. Tapi kan pernah nulis buku kematian adalah nikmat. Kematian adalah nikmat betapa tidak, karena itulah jalan satu-satunya untuk meraih sorga. Kita tidak bisa dapat sorga, kita tidak bisa sempurna. Wujud kemanusiaan kita, kecuali setelah mati, sama dengan eh, telur. Ada benih anak ayam, ya. ya. Dia tidak bisa menjadi anak ayam sempurna wujudnya kecuali kalau dia meninggalkan telur. Ya. Kita di dunia ini bagaikan dalam telur bumi yang bulat seperti bulatnya telur, ya kan? Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan kita kecuali kalau kita meninggalkan tempat. Ini. Hmm. Nah, jadi kalau mau bahagia, berusahalah Selama di dunia ini, nanti kalau keluar dari dunia, itu sudah dalam keadaan sempurna. Hmm. Itu sebabnya, nah kalau kita lihat lagi, kita kan itu sangat populer ya, yang diajarkan oleh Al-Quran. Inna inna kami ini milik Allah, dan kami akan kembali kepadanya. Allah meniupkan roh kepada kita, roh itu suci. Ketika dia bercampur dengan badan, dia diharapkan roh ini mengendalikan badan ini. Tapi ada orang-orang yang mengabaikan rohnya sehingga yang mengendalikan dia badannya. Ini namanya mengotorkan rohnya. Ya kan? Oke. Okay. Kita kalau kembali kepada Allah mestinya kita suci. Karena dia mahasuci. Nah, ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini membersihkan dirinya sehingga dia kembali dalam keadaan suci. Kesuciannya itu menjadikan dia dekat pada Tuhan Tingkat kedekatannya itu tergantung dengan ketingkat kesuciannya Ada orang yang kembali dalam keadaan kotor Yang kembali dalam keadaan kotor ini ada dua macam juga Ada yang sangat kotor sehingga tidak bisa dibersihkan Ada yang masih bisa dibersihkan Dua-duanya masuk neraka Dibersihkan, kalau tidak diampuni Tuhan kan? Oke. Yang masuk di neraka ini dibersihkan di sorga di, di, di neraka. neraka, setelah dia bersih, dia boleh masuk. Ada yang sudah sangat kotor, tidak bisa bersih lagi. Dibersihkan Itulah. di neraka dalam arti disiksa. Ya? disiksa. Itu bentuk Bagaimana kita mengetahui kadar emas. Oh, dengan di... dibakar. Panaskan, dibakar. Supaya hilang karatan-karatannya, kotoran-kotorannya. Di situ. Rata-rata semua agama begitu. Jadi ada masa pembersihan. Nah, kalau seseorang sudah bersih di dunia ini, sudah dekat, sudah bertobat, sudah mau ini, eh, ke sana ada kotorannya, boleh jadi Tuhan, karena sudah ada apa-apa ini, kasih aja dia. Kalau kita dapat surga paling akhir aja, sudah Alhamdulillah. Ya kan? Ada orang yang memang membersihkan diri. Nah, jadi kematian itu nikmat karena kalau tidak ada kematian kita tidak bisa kembali mendekat kepada Tuhan. Hmm. Bi, kan uh, ada jenis-jenis uh, kematian atau kemudian ada orang mengkategorikan kematian. Ada yang mati syahid, syahid pun kemudian katanya ada syahid akhirat, syahid dunia. Uh, kalau apa sih bedanya bi? Syahid dunia, syahid nah, akhirat sekarang dan dan ini uh, eh, kematian itu eh, dibagi tiga sebenarnya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia dan akhirat. Nah, ada jenis-jenis kematian yang mengenaskan. Mati ketabrak, mengenaskan. Baru-baru ini putra dan Pak Ridwal kami, mati, mati mengenaskan. Hanyut di sungai. Hanyut di sungai. Ada orang yang mati melahirkan. Ada orang yang mati terbakar dan sebagainya. Itu karena mengenaskan, orang sebenarnya berdoa. Kesian ya. Doanya itu menjadikan dia dinilai mati syahid, tapi syahid akhirat. Di dunia, dia mati seperti biasa, dimandikan, di, kafankan, di ini kan nah, Ada lagi yang mati syahidnya syahid dunia. Bukan syahid akhirat. Syahid dunia itu orang yang gugur dalam peperangan tetapi niatnya bukan untuk membela kebenaran. Dia diperlakukan sebagai syahid, ya kan? Sehingga dia tidak dimandikan, dia tidak di ini dia itu syahid dunia. Tetapi dia dinilai oleh Tuhan syahid dunia karena Tuhan tahu niatnya apa. Kita tidak tahu apa niatnya. Nah, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu gugur dalam peperangan, membela kebenaran. Tuhan menilainya ini orang tulus, sehingga dia syahid dunia dan akhirat. Oke, okay. okay. kalau bicara soal uh, kehilangan atau kematian ini kan seringkali dianggap ujian yang yang paling berat, terutama buat orang-orang yang, yang ditinggalkan. Yeah. Bagaimana seharusnya kita... Uh, bersikap deh. Karena rasanya oh. ya walaupun semua orang Pasti akan menemui ajalnya hmm. Pasti Betul. semua orang akan kehilangan Tinggal tunggu giliran Tapi mempersiapkan sih. dan ketika menghadapi itu Sulit sekali uh, eh, eh, Sekali lagi eh, eh, Bagaimana itu Kita ada ada eh, eh, eh, uh, Ucapan yang diajarkan Al-Quran Yang tidak diajarkan kepada umat-umat yang lalu Hanya untuk umat Nabi Muhammad itu innalillahi wa inna ilahi rojiun apa itu harus sadar bahwa apa yang anda miliki itu milik Tuhan kita akan sedih kalau kita katakan begini saya punya eh, be, harta pulpen indah sekali ini milik saya rusak hilang sedih ya? hmm. tapi kalau itu milik orang tidak sesedih kalau itu anda milik anda iya yeah, kan yeah. Ah, jadikanlah segala sesuatu milik Tuhan supaya anda tidak terlalu sedih dia milik Tuhan kembali kepadamu memang dia punya ini kan mal wal aluna illa wa harta anak itu titipan Tuhan kapan dia mau ambil kembalikan ada seorang eh, apa namanya seorang kekasih berkata pada kekasihmu engkau bukan milik aku kau Karena aku khawatir engkau pergi, aku akan merana kesedihan. Engkau milik Tuhan. Kamu kembali kepada dia yang mahakasih. Nah ini jadi kesulitan kita itu semuanya kita anggap milik kita. Sehingga kesedihan itu bertambah. Semuanya kita anggap bahwa pada diri kita itu dia lebih baik. Tetapi kita harus anggap ini kembali kepada Tuhan yang Maha Baik. Pasti dia lebih baik di sana. Dan saya akan ketemu dengan dia. Itu, itu, itu sebabnya Inna di dahi. itu juga akan kembali. Kita akan ketemu di sana. Jadi, eh, bukan berarti kita dilarang sedih. Tidak bisa dilarang. Nabi pun waktu meninggal anaknya menangis. Sampai ada sahabat itu terheran-heran. Nabi kok menangis. Sehingga dia bertanya Wahai Nabi Apa ini? Nabi menjawab Ini rahmat Kita terima ketetapan Tuhan Walaupun hati kita bersedih Kita tidak berucap sesuatu Kecuali apa yang direstui Tuhan Jadi itu jadi Kalau kita membayangkan Bahwa eh, Siapa yang meninggal itu Sebenarnya pergi ke suatu tempat Yang kita pun dekat atau lambat Akan sana, dan kita sadari bahwa di sana dia bersama Tuhan. Dan Tuhan itu maha baik. Dan ada indikator-indikator dalam kehidupan ini. Yang menunjukkan dia orang baik atau mati, husnul khatiman. Maka tidak perlu terlalu sedih. Dia kan terlalu sedih. Dia ke Tuhan. Dia kepada Tuhan. Tuhan maha baik. Kenapa saya harus bersedih? ya Kemarin itu Pak, eh, eh, Pak siapa Namanya. Putranya Pak Ridwan, saya katakan banyak indikator yang menunjukkan kematiannya itu unsur khotimah. Ya toh kita kita dengar itu dia mau pergi. Dalam untuk konteks, mencari mencari studi mencari ya, ilmu ilmu hmm. ya sudah bagus. Mansalah kau tarikan yaitu misuvihi mansahalallahulahutarikan iljana. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Tuhan mempermudah jalannya untuk meresorkan kita ya, apa lagi? Dia menyelamatkan adiknya. Menyelamatkan manusia. Siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka dia bagaikan menyelamatkan seluruh jiwa. Jadi, ini sesuatu yang bisa, me, saya, Abi tidak bilang menghilangkan kesedihan, tapi bisa sangat mengurangi rasa sedih. Dan Abi, Abi bilang itu juga ke Kang Emil waktu itu. Ya, ya, ketika berbicara ya. sama Kang Emil. Ya. Yang jelas memang uh, uh, kematian itu kan memang Membuat banyak sekali orang kemudian berefleksi Dan iya. dan melihat apa yang sesungguhnya harus kita maknai dari, betul, dari kematian itu harus kita maknai Jadi, Dan ya. itu ya Abi, kematian itu sesungguhnya nikmat Kematian ya. itu nikmat Jadi jangan sedih satu waktu kalau Abi meninggal tidak usah terlalu sedih Aduh, Nana gak mau ya ngomongin itu. Ya harus begitu ya, mau Abi gak boleh ngomong gitu Loh, Harus tahu itu Harus sadar Abi ngomong gitu aja, Nana udah mau nangis <laughs> ya, ya boleh nangis, tapi <laughs> artinya Enggak oh, nah, nana enggak mau bahas. Oh, Oke okay. deh. Kita mau tutup. Enggak <tuk> mau enggak mau <tuk> bahas. Sama